Oke lanjut ke Bridget yang keempat Oke lanjut ke Bridget yang kelima Oke, lanjut ke preset yang ke-6. <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang ke Oke okay, lanjut ke preset yang ke-8. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-9. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-10. Oke lanjut ke presiden yang ke-11. Oke lanjut ke presiden yang ke-12. Bali,おはよう。आओ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 Oke, lanjut ke episode yang ke-17. Oke, lanjut ke presiden yang ke <SILENCIO> ke-18. Oke, lanjut ke versi yang ke-19. Oke, lanjut ke versi terakhir, yaitu ke-20. <tell> Oke okay guys mungkin segitu aja persiatnya semoga kalian suka dan jika kalian suka kalian bisa share videonya ke teman-teman kalian dah Oke okay, sampai jumpa di video selanjutnya